Nah ini beranda aplikasi PLN mobile aku, langsung saja aku klik token dan pembayaran. Nah ini ID pelanggan atau nomor meter aku sudah ada, sudah tersimpan, jadi aku tinggal klik beli token. Jika nomor meter atau ID pelanggan baru yang belum ada atau belum tersimpan, kita tinggal ketikkan saja nomor meter atau ID pelanggannya di kolom ini ya guys, kemudian klik periksa, lalu klik beli token. Aku klik beli token ya guys. Nah aku akan beli token yang 100 ya. Kemudian klik lanjutkan pembayaran. Nah ini metode pembayaran yang tersedia ya. Agar gratis biaya admin, pilih metode pembayaran. Mandiri virtual akun ya guys. Nah bisa kalian lihat ya, tidak dikenakan biaya layanan atau biaya admin. Lalu klik bayar. Oke ya guys. Ini rekening virtual akunnya. Langsung aku klik salin ya. Kita langsung salin saja ya guys. Lalu aku buka aplikasi mobile banking mandiri atau Livin ya guys. Kemudian klik transfer. Lalu klik transfer ke penerima baru. Nah aku tinggal tempel atau paste saja nomor virtual akun yang tadi sudah aku salin ya guys, di kolom nomor rekening ini. Kemudian klik lanjutkan. Klik lagi lanjutkan. Oke ya guys. Jumlah yang harus dibayarkan Rp100.000. Klik lanjutkan. Ini rinciannya ya guys. Aku klik lanjut bayar. Oke okay guys, di aplikasi Livinnya sudah selesai pembayarannya ya. Aku kembali ke aplikasi PLN Mobile ya guys. Langsung aku klik lihat transaksi saya. Oke okay ini ya guys, statusnya lunas. Nah ini rinciannya ya, kode tokennya tertera di sini. Bisa langsung kita salin kalau mau dikirim. Nah guys, kita juga bisa lihat di email kita ya. Email yang terdaftar di akun PLN Mobile. Nah ini ya guys, email bukti pembelian. Kode tokennya juga tertera di sini guys.